Halo jumpa lagi di channel Sterena Musik. Kali ini kita akan mereview ampli dari Sterena. Yang pertama di sini ada input untuk gitar. Ini clean, volume untuk uh, distorsi. Ini ditekan untuk distorsinya gen Volume untuk clean, low, mid, high. Reverb. Ah, di sini perbedaan ampli-ampli uh, yang lain. Di serena ini udah ada reverb -nya. Kemudian di sini ada auxiliary, ini untuk mutar MP3 nanti. Di sini ada pre out yang berfungsi untuk menyambung ke mixer. Jadi nanti kalau masuk ke mixer uh, Ampli ini bisa untuk monitor kita Ini pun untuk mendengarkan dari headset nih ada powernya Oke okay, ukurannya 8 inci Kita lihat dari belakang Oke okay, ini dia brother Ini baru nyampe nih semalam amplinya Oke, nanti kita review suaranya ya Brothers uh, Stocknya terbatas nih Cuma ada 4 Untuk gitar Bass nanti ada dua. Oke okay, brothers ya Nanti kita review suaranya Oke okay, guys Kita akan review ya Kita pakai gitar SS okay, Ampli Oke okay, kita Mau dengar suaranya Thank you. di um. Oke, saya kita coba distorsinya ya. Distorsi kita pilih ini. tapi pun udah bisa nih guys masukkan pre-out taruh ke mixer ini monitor kita jadinya kalau untuk di kamar lumayan peka suaranya yang pasti nih guys ini made in Indonesia karya anak bangsa cinta produk-produk Indonesia guys Jadi tunggu apa lagi guys, jangan sampai ketinggalan guys. Stok cuma terbatas guys. Oke, terima kasih guys. Ditunggu orderannya.